Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulvanur Rahmah. Di sini, saya sebagai dosen keperawatan STIKES RS Husada Jakarta. Pada hari ini, saya akan melakukan tindakan pemberian terapi nebulizer. Nebulizer itu sendiri adalah suatu pemberian terapi inhalasi dengan obat ataupun tanpa obat menggunakan nebulator. Adapun tujuan dari pemberian nebulizer adalah yang pertama mengencarkan sekret agar mudah dikeluarkan yang kedua melonggarkan jalan napas dan nebulizer ini sendiri bisa diberikan kepada pasien yang mengalami penyempitan jalan napas dan sulit mengeluarkan sekret bisa juga diberikan kepada pasien-pasien yang mengalami bronkitis kronik maupun asma berikut cara mempraktekkan terapi nebulizer pertama Pastikan identifikasi pasien sesuai dengan gelang pasien, yaitu berupa nama dan tanggal lahir. Jika sudah benar, maka bisa dilakukan pemberian tindakan nebulizer. Adapun alat yang digunakan, yang pertama ada alat nebulizer atau mesin nebulizer, yang kedua ada mouthpiece dan selang, kemudian ada nasal kanul, yang kemudian ada Handuk atau tisu, kemudian ada stetoskop, kemudian ada bengkok, kemudian sediaan obat, ini misalnya pul pulmikot atau ventolin, kemudian hand spoon, kemudian ada hand sanitizer, dan terakhir adalah alat e, disinfektan untuk pembuangan dahak. Dan yang terakhir ada oksigen yang akan disamukan dengan nasal kanul. Selanjutnya, kita langsung saja ke pasien. Assalamualaikum Bapak. Selamat, Selamat, pagi. Selamat pagi. Bagaimana Bapak hari ini kabarnya? Oke, nanti kita hari ini dilakukan nebulizer ya Pak. Sebelumnya, eh, boleh sebutkan nama dan tanggal lahir Bapak lahir lahir oh baiklah sudah sesuai ya pak nah hari ini saya akan melakukan tindakan nebulizer ya pak atau penguapan yaitu pemberian inhalasi uap menggunakan alat nebulizer nah ini biar napas bapak lega dan bisa encer saya keren, ya pak apa bapak bersedia bersedia Baik, baik Bapak. Sebelumnya, Bapak terakhir makan jam berapa? Sudah dua jam yang lalu, ya Pak? Oke, saya langsung saja mulai tindakannya, ya Pak. Selanjutnya, kita siapkan hand spoon. Kemudian, pastikan privasi klien, yaitu jika ada sampiran, kita tutup sampirannya. Setelahnya, kita auskultasi bunyi nafas pasien. Bapak, permisi ya, saya akan mengauskultasi bunyi nafas Bapak. Oke, selanjutnya, berikan oksigen kepada pasien sebelum melakukan nebulizer. Kita bisa menggunakan asal kanul yang sudah dipersiapkan. Selanjutnya, buka obat yang ditaruh di dalam mouthpiece. Masukkan obat sesuai orderan. Misalkan ini, maka Ventolin 1,5 mg, kemudian masukkan ke dalam tepisnya. Nyalakan mesin terlebih dahulu, kemudian nyalakan mesin uapnya. Pastikan uap sudah kemu, eh, hidup, kemudian matikan terlebih dahulu. Kemudian berikan motif ke pasien dengan melepaskan asal kanul yang telah diberikan. Bapak, permisi ya. Mat Setelah alat terpasang ke pasien, sebelum dinyalakan kembali alat, minta klien untuk menghirup uap yang ada dari alat nebul sampai obat habis. Dan menganjurkan pasien agar melakukan napas dalam dan tahan sebentar saat ekspirasi. Langsung saja kita hidupkan alatnya. Hab, sampai habis, kemudian bisa dilepaskan. Bakat gak? setelah obat habis, maka matikan alat, kemudian angkat modis dari pasien. Permisi, apa ya, kemudian tepatkan? E, mouthpiece ke tempat semula kemudian bersihkan mulut pasien dengan menggunakan tisu atau handuk kemudian alat e, tersebut ditaruh di bengkok setelah selesai kita bisa lakukan perkusi dan vibrasi dada di daerah lapang kedua lapang paru dada setelah dilakukan perkusi dan vibrasi dada kemudian anjurkan kepada pasien untuk melakukan batuk efektif batuk efektif tersebut bisa ditampung dahaknya di larutan disinfektan yang telah disiapkan setelah selesai, bapak tersebut sudah mengeluarkan dahak, kemudian lakukan pengecekan keadaan umum pasien, keletihan atau lemah Kemudian pemeriksaan tanda-tanda vital berupa tekanan darah, pemeriksaan nadi maupun respirasi. rate. Right? Kemudian lakukan auskultasi paru untuk memastikan apakah terdapat suara paru yang abnormal. Bapak, permisi ya. Baik, Bapak. Tindakan terapi UAP sudah dilakukan. Bagaimana perasaan, Bapak? Alhamdulillah, peningin, Bu. Alhamdulillah. Baik, Bapak. Nampaknya tidak ada masalah lagi ya. Jika ada yang ditanyakan atau ada masalah lagi, silakan Bapak memencet tombol di sebelah kanan Bapak ya. Nanti saya akan ke sini lagi. Jika tidak ada yang ditanyakan, saya permisi pamit ya Bapak. Permisi Bapak, lekas sembuh. Setelah selesai, kemudian kita bereskan alat-alat terlebih dahulu. Kemudian lepaskan handscun, ditaruh di tempat bengkok. Kemudian cuci tangan, kembali. Kemudian lakukan dokumentasi berupa, nama tindakan, tanda tangan perawat, tanggal, dan jam. Baik, tindakan prosedur nebulizer telah dilakukan. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat ya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.